udah nyampe nih chicken katsu apa oh, ada karinya donduri kalau oh, istri maksudnya sama yang kemarin apa roll roll kan gitu. dulu wah nih mantap udah habis oh belum yang ini belum habis istri belum kita <laughs> kenyangan pas habisnya udah sih ini itu hijaunya ini loh wasabi bikin tinggal tapi ternyata fungsinya padahal cuma dikit doang Kas, orang Jepang Mas, wasabi <lalu> eh, bikin bergetar gitu loh yang keluar Dulu. hidung ya <tuh> <lalu> <lalu> <lalu> tuh panas, gitu. gak? panas panasnya keluar lewat hidung <lalu> <lalu> Habis ini kita tes drive Wuling Tuh tes drive tuh muling Oke aina tadi di ini ya? Uh. sekarang <laughs> sini yang ini aja Mau review ya oh, biar dia uh. yang review. soalnya aku banyak banyak di, ya? di belakang di belakang ya aku di belakang aja, ya. Gak lo. Soalnya, aja. terserah ya lebih panas ya Bukung gue masih dulu Ya ampun, kayak Fortuner ya Aduh, gede banget Ini ya, cobain Halo Wuling Halo Wuling Halo Wuling Hidupkan Halo Hidupkan AC dong Maaf, bisa diulang? Oh, jangan aja Nyalin AC Halo Wuling Harus Halo Wuling ya? Uh -uh. Halo, USB tidak tersedia Harusnya <laughs> Nyalain AC Halo, Guling lagi Halo, Guling Halo Nyalain AC Oke, Menghidupkan hidupkan AC oh, yeah. Wow, yeay Anakmu nih anteng banget ya Ya ampun, keren banget eh? mobilnya ya eh? Wow, cantik ya eh, kita, Ya, sudah Oh, iya, bisa gini Buka? Oh, bisa jadi coba perintahnya coba, coba dulu aja perintahnya, apa? Halo wow. oh, buka oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jadi oh, wow. dia adalah perintah yang, apa, namanya Awas yang... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh. oh, kirain panoramik, panoramik aja Oh, kirain panoramik Cepulannya, ya. polong oh, oh, oh, Tutup Halo, Wuling belakang, Tutup sunroof Oh, ini ada alarm ya? Kalau ga, tutup ter... Ada, seatbelt mu udah tertanjuk belum? Belum Kirain oh, ada bunyi. alarm bunyi Ini enggak Terserah uh, Keluar oh, Sampai kiri. sini Terus nanti ke selatan itu loh uh, Apa namanya? Oh, oh ga? Double decker <laughs> Halo, Wuling ke... Tutup sunroof Kok oh, gak bisa? Oh, ya. Menutup sunroof oh, Berarti gak harus berhuling ya sebenarnya ya Ya asal perintahnya uh, Sesuai Jadi pokoknya gak pakai kata tambah Oh keren banget Kali kiri, kiri dulu ya? Ya kiri dulu Nanti sana tuh Huling-huling ya Terus ngeri semua ya Huling-huling Nih lah <laughs> Mobilmu gak jadi ini lah <laughs> <Gak> jadi pacar <pacero. laughs> Ambil muling, oh, ya, papa. Bisa ya. diajak ngobrol apa? Oh, asenjerjit kok. Oh. Yes, yes. asenjerjit tadi Iya, anak, Anda tetap. Harus <laughs> dia Nyalain apa namanya radio juga bisa. Terus kalau entakan udah terhubung sama apa namanya Bluetooth, HP udah connect, dia misalkan mau nelpon juga bisa. Ada kok reviewnya di YouTube. Yang kanan ini, Mas. Eh, uh, balik aja. A'ah, putar balik ke double, double decker ke barat Hai, Ini senang, loh, oh, oh, emang senang lanteng banget lho mas Emang, kalau di mobil lanteng oh, oh. yes, Ini ada double banget Eh ini disini Oh, disini Sama kayak di CRV Oh, oh. Ya. Saya, enak, saya <laughs> Bakinya ini <laughs> Ini, ini di Ini, disini berapa OTR-nya, saya? Hmm, ini udah turbo Harganya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jadi gimana ya feel-nya <laughs> ya kalau dibandingannya juga <laughs> gue kalau suspensi mirip-mirip Altis kayaknya ya? Uh -uh. Empuknya. mirip empuknya heeh uh -uh. so, kayak kayak uh, SUV ya pada limbung gitu nggak? Huh? kayak apa biasanya SUV. kalau SUV kan oh. dia rada apa namanya oh, kiri dulu lurus lurus lurus let's go back Coba kecepatan, boleh kok kalau, kalau mau janjian naik jalan tol gitu Mau dicoba, masuk tol mana itu, ngasem keluar tol kodrang Boleh, tapi udah hari ini ya Kita pikir ya pegangan aku kenceng banget loh, serius, ya, liat-liat <kosül> <tik> <tik shit> Takut <tik -tik> ya Gantinya Chevrolet eh, ya, <tik> Ini tombolnya banyak banget hmm? Oh ya itu cruise control iya kalau mer terasa ini next di coba ya kalau ini kan karena kita ini kan di sana pakai yeah. yeah. okay, ini nih tapi kalau di Jepang kan sebelah kanan ya kalau ini sebelah kiri kan mesir uh. kalau kayaknya kan buka di sini kayak meri kiri kalau kan kiri oh campurkan bil cap pose baru ya Maris kayaknya Madae Almas ini -edir -edir -in. sama Cortez? Cortez tuh kayak... -in ini kayak. mana, oh, ini musiknya? Coba musiknya ya, apa -apa Ada, ada ga? Radio. Radio. radio Halo Wuling, nyalain radio Halo Nyalakan radio Oke, okay, menghidupkan radio Langsung <laughs> <laughs> rambut hahaha oh. ini elektrik? apanya? Oh, yes elektrik. udah elektrik oh ya, kaya camry persis ya naik turun sama oh. oh. jumundur sama oh, mundur. Hey, ya ampun ini ganti naik camry woy berapa cc to nih? 1500 nanti oh. turbo nya, pidato turbo nya udah di 2000 RPM jadi kalo mau nyoba toh toh, toh jalanan sepi gitu ya sama. ini sama kayak itu dong Fender, Fender 1.500 maksudnya CC-nya Kenapa? Kan sih? Kata kita biasanya Kalia sih Kayak ini Terus enggak Kok ngambil Kalia sih? Enggak bilang sama aku Terus enggak yang Terus enak ini Banget dibanding Kalia Jauh yang harus, yang harus. Terus kita garansinya sampai 5 tahun loh. Hah? Garansi apa dulu Sibis, ini? Uh, garansi umum, ada garansi, mesin kan 1 tahun sama hmm. Aha. Eh, eh. bagus Kamu setiap mama-mama apa-apa? Setiap apa-apa? apa-apa kayak Camry nggak yang setirannya? Berat? Ringan ya Ringan ya? Ringan. Nggak seberat Camry ya? Nggak, jauh Ya. Soalnya kan pernah nyetir Camry, itu berat setirannya ya. nyaman banget, sumpah Ini juga kedap kok. Iya, kedap ya. Udah bagus ini Suara uh, Speakernya 9, Infinity lo Sembilan nah, titik Sembilan ya, titik Kayak Dolby nah, gitu Cek deh, Infiniti berapa Pokoknya 300 tuh worth it banget 300 tuh kayak harga Honda itu apa? Ini. HRV oh. HRV Masih enakan ini tapi sama HRV Iya, masih enakan ini sama HRV bener nah, lebih, tinggi. lebih tinggi ini mm -hmm. <laughs> ya? Lebih tinggi ini Kapan bisa beli ini ya? <laughs> Mancung banget sih, Dek Mancung dong kan? kayak gitu? Iya, i, nanti besok mancung lo dia Mancung Ini menci, ini muka Ah, ini itu apa ya, Dek? Nah, ehm, um, satunya parking brake. Ehm, uh, jadi kalau Dia, ini namanya apa ya? Ada ini Kalau macet, itu hitungnya ditekan Gak perlu like. hand rem Bukan idle, Semacam idle gak ya? Oh, semacam oh, hand Ini sebenernya bisa liat sini ya, sandronnya ya? Iya bisa Panoramik aja nih ya. Cuman harus ini Hah? Pending uh, Oh ini panoramik dong oh, ini panoramik. Oh, kalau lagi ini Bisa mundur lagi Coba ga, ga dosa aku. Oh di kan ya? Iya, harus nanya. Ada kali ya sendiri. So, <tuk> <tuk> mama sama papa beli ya deh ya. Oke, kamu Toyota ya tamain ya Mas ya. Tamen orang tua. Pakainya oh. Orang tua, dari <tuk> orang tua. Baterai kan MOU-nya Toyota. Toyota. Jangan diberi mama atau papa? Dan kebetulan Terima ah? kasih, Ya itu, ya, cantik, cantik ya? Okay. ya, udah Mama bilang. Kalau bila gini, mau apa, Mbak? <laughs> Kata susu Susu, <laughs> Toto, Yoh. aku tak bawain pura-pura gitu Tadi aku bawain pisang, cuman... ada juga, Ada, Nanti. Lagi? yang sana, gitu. Kalo HRV kan belum ada sunroofnya yang... Ini udah ada Sudah ada, ada. Sudah Oh, Cuman... Uh. Yang ada kalau baris ketiganya cuma buat anak-anak kecil -anak sih Sama kaya MV-nya di SCRV itu loh. Oh. Ayo, jangan ya nah taruh situ aja nanti Jadinya, cuma kalau mau cek-cek unit, sana aja setelah Mau liat video, kayak Ah, yang mau dari situ ya? Ah, ah, Iya, iya, apa? kan? Iya Mas, dia si ada arap-arapnya atau Nggak ada Kok arap? dia kayak gini ya? Oh, Rucuk gini ya, oh. hitungnya mancung Mancung ini, nggak ada Ada kamera? Oh ada? Ada, 360 raja <gibu> Gila, komplit banget Hah? aku Ang juga kaget ya Andri juga kaget ya dia nyambut ya Nyambut dengan harga segini, canggihnya luar biasa Innova aja kan? Innova aja kalah kayaknya yes. <laughs> Oh, oh gantung Audrey Aduh, mewah sekali nih mobilnya Saya sampai takjub oh, oh. Aduh. oh, ngambilin rambutnya tanpa Halo, Lin. Halo Matikan AC Gak Matikan AC Soalnya dari... mematikan AC Aduh. Hah, bikinmu udah terus? Tumul. Masih hidup? Tapi <laughs> kalau manual bisa ga sih? Bisa, mana? Di, situ, di depan tuh AC, tombol on-off Ini off Ah, ah udah mati mau oh, beruturnya apa sih? Yeah. iya udah matang <tik> <Nih. tik> suaranya gak ada, cuma senyum ini berat ya pintunya oh ya yeah, pintunya lebih berat ya? so, Orang -orang kayak